Baru-baru ini, kasus harimau masuk ke permukiman warga kembali terjadi di Provinsi Bengkulu. Fenomena ini memang kerap menjadi momok dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat akan keselamatan mereka dari serangan si hewan buas ini. Yang menjadi teka-teki sebenarnya adalah apa yang dicari oleh harimau sehingga memasuki permukiman warga. Bukannya di hutan juga terdapat banyak bangsa yang menjadi makanannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Permasalahan konflik antara warga dengan harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae yang masuk ke permukiman seolah tak pernah berhenti. Karenanya tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Air Hitam mencoba menggunakan meriam karbit. Tujuannya untuk mengusir harimau yang berkeliaran di Unit Permukiman Transmigrasi Lubuk Talang, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan harimau ke ternak warga yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi. Selain menggunakan meriam karbit untuk menghalau harimau yang masuk, tim dari BKSDA ini juga memberikan sosialisasi agar ternak diberikan kandang modifikasi anti serangan harimau. Dalam kunjungannya ke warga, tim juga memberikan pendampingan dan mendorong warga juga menanam pakan ternak yang bernilai nutrisi tinggi. Tujuannya agar warga bisa menyediakan sendiri pakan buat ternaknya sehingga potensi diserang harimau di pinggir hutan bisa ditekan. Selain itu ada laporan masyarakat ke BKSDA Bengkulu yang melaporkan serangkaian kejadian serangan harimau ke hewan ternak warga. Disebutkan pada Juli hingga September 2021 lalu, warga sering melihat kemunculan harimau Sumatera lebih dari satu ekor. Lalu bulan September 2021, tiga ekor sapi milik salah satu warga dimangsa harimau Sumatera. Kemudian tanggal 19 Desember 2021, dua ekor sapi milik warga lainnya juga dimangsa harimau. Pemilik hewan ternak tersebut melihat harimau saat panen sawit tidak jauh dari tempat kejadian peristiwa sapi milik warga dimangsa. Warga juga menemukan jejak harimau di sekitar wilayah UPT Lubuk Talang. Habitat hewan buas saat ini kerap semakin sempit. Hal ini mengakibatkan hewan mampu mencari mangsa ke pemukiman warga yang mana telah ia pantau untuk mendapatkan makanan. Harimau adalah hewan karnivora yang membutuhkan hewan lain untuk dimangsa dan dijadikan makanan sehari-hari. Oleh karena itu, harimau setidaknya akan memangsa hewan-hewan peliharaan manusia seperti sapi. Jika tidak, biasanya rusa menjadi target utama di dalam hutan untuk diterkam. Sementara kondisi alam saat ini terlihat bahwa hutan semakin sempit akibat perluasan lahan yang memaksa penembangan hutan secara besar-besaran.